kita lihat aja dari sini jadi hija nya konek eh jadi hijau oke okay. Apple sih nice Apple Apple turun scatter nah jadi lollipop cok di ujung satu oke okay. dua malam cuy kita minta di ujung keempat baru konek semongki jelly biru bagus ada kali 8 di sini lumayan pisang connect lagi manggis perkaliannya turun lagi nah itu dia guys ya lumayan langsung kali 23 336.000 kita dapat cuan di sini sementara langsung profit guys ya. Nah, ini dia nih. Udah mau super B, habis itu sensa, abis mega. Semangka manggis, jelly biru pisang kali 25. Nice banget cok, 25 tambah 5 30 32 guys ya. 14.600 di atas meninggoy Goy. 468.000. Nah, ini dia juga. Kita dikasih sensasional ya di akhir-akhir mantap banget nih. Thank you banget lo 450. hai hai hello guys, bersama lagi sini ya. Jumpa jumpa lagi kita di sini. Oke, okay. seperti biasa ya, kita bakalan bongkar lagi trick kual terbaru untuk bermain di sini di Bubuhan ya, guys. Di Sweet Bonanjang ori ya. Di sini aku bawa modal karena itu sebesar 100.000 Langsung aja kita kasak gusuk di sini di bettingan 6000 tanpa basa basi. Gas kun langsung 50 putaran otomatis, guys ya. 50 putaran otomatis langsung sini kita gasku semoga dapat langsung yang namanya itu freeze pin gratisan tanpa harus ngebay ya nah di sini udah jalan beberapa putaran udah hampir 10 putaran ya sudah hampir 10 putaran <tuh> masih juga belum dapet tapi pecahannya lumayan ya imbang nih bikin saldo kita naik malah nih nah lumayan pecah lagi apalnya pecah lagi sampai 39 ribu sampai dapat nice cok Nah, takap lagi. Sampai delicious kalau bisa. Enggak <gak> mau ya. <gak> 40 putaran lagi ya. 40 putaran lagi di sini. Nah, di sini naik juga saldonya udah naik ya. Saat fokus udah anteng ya. Oke, jadi kue jadi hijau sama apa tadi itu? Sama semongki ya. Oke, connect lagi. Connect, lollipop kurang 2. Lollipop kurang dua enggak agak mau nambah. 35 putaran lagi di sini skater tiganya udah nongol dua kali, cuman belum dapat juga. <coughs> Oke okay, masih aman, putaran demi putaran kita lihat ya, 140 empat ya. Wah, enak ya, <coughs> walaupun skaternya agak susah di sini, nama juga bukan jaga kita ngharapin cuman skater tuang, coba ya free spinnya. <coughs> mobile spin males cok main-main cari gratisan aja ya. Oke, okay, di sini udah lewat dari setengah putaran ya. Di sini udah hampir tisa 20 an Oke. Okay. <tuh> eh dong, bisa dong. Kagak juga mau masuk ya. Sembari nunggu skater kita dapat, di sini seperti biasa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, guys ya. Dan gimana kabar dompet hari ini, guys ya? Rungkat, apa? berisi guys <laughs> kalau rungka dua kali udah cukup guys ya. besok lagi dilanjutin jangan dipaksain banget ingat sewajarnya aja kamu ya dan seperti biasa juga disini yang baru bergabung thank you banget udah mau uh, udah udah nyeuangin waktu kalian sehingga ke channel ini yuk dibantu like comment sharenya Bang kalau belum di subscribe di subscribe dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini pastinya guys ya Oke kalau naik lagi. Masih juga gak mau sini mulai Nurun saldo kita ya Sampai 60 ribuan nih bang okay. <tuh> Sampai 60 ribuan sini Sisanya nih Nambah lagi 20 ribu nih Siap siap Oke okay. naik lagi 80 <tuh> Tapi masih belum dapat free spin ya Oke okay. di sini kelar 50 turbo spin Nah di sini aku coba main lagi di sini guys Kita kasih lagi ke 30 quick spin 30 quick spin Kita coba pindahin ya Dari turbo ke quick spin Apakah quick spin lebih bagus Daripada turbo spin Kita lihat aja ya kita lihat aja dari sini jadi hijaunya. Kondinya, eh jadi hijau Oke okay. Apple sih nice Apple Apple turun skater nah ini lollipop cok di ujung satu oke okay. dua malam ya kita minta di ujung dikasih dua enggak apalah sini. kita dapat 5 skater tapi pecahannya sama ya siap masih 10 putaran juga dapatnya enggak tahu tapi isinya bisa beda apa enggak kita lihat aja ya dua putaran Zong putaran ketiga juga Zong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 kali 10 kali 12 numpang lewat doang kali 5 juga numpang lewat semangka manggis jelly biru pisang kali 25 nice banget cok 25 tambah 5 30 32 guys ya 14600 di atas meninggoy 468.000 nah ini dia juga kita dikasih sensasional ya di akhir-akhir mantap banget nih thank you banget loh 468.000 kalau ditotal jadi 864.000 cok kita dapat free spin padahal ya Mantap. <laughs> Mantap guys ya. Kita coba full spin dan hasilnya cuman banget meledak langsung ke angka 900 sampai ya? hampir 900 ya. Udah jebol 900. Dan nah, seperti di sini aku matiin dan di sini bakal aku reset bednya jadi kecilin dulu. Ya guys ya, kita kecilin dulu. sini sekitar 800 aja ya. 800 ini gini kita gasih 50 turbo spin aja guys ya. Ayo mau turbo spin. Ada Oke okay, masih juga belum. 45 putaran lagi nih, ya sampai ngerokok juga jadi nih, guys ya. Pokoknya guys ya kalau udah menang begini, itu pun kalaupun misalnya kalian masih pengen nyocol, ya direndahin dulu bednya ya. Antisipasi aja ya. antisipasi rumkat balik kayak gak ya. Dan seperti juga su, inget di sini cuma sekedar hiburan semata, jadi jangan. Uh, Di tirus penuhnya guys ya atau nggak boleh sama sekali guys ya Jangan ya Cuman kalau kalian udah kepalang uh, hobi nyocok atau deposit nah ini yang harus dirubah guys ya Cukup pakai dana kenakalan aja ya Kalau ingin deposit pakai dana pribadi jangan cok <coughs> Jangan-jangan yang pokoknya jangan lah guys ya Oke dana kenakalan kalau nggak ada hari ini tunggu sampai besok Tunggu aja dana kenakalan cair baru kalian gas kun Jadi kalau emang rungkat nggak hoki jadi nggak masalah banget Kalo kepikiran coy Oke okay, di sini uh, masih juga belum dapat kayaknya ya. Nebula sekarang kayak sepi ya, guys. Ya. Okay lah ya, makasih banyak untuk semua bosku yang udah selalu mensupport channel kita ini de dengan cara like, comment-nya. Thank you banget loh, pokoknya thank you banget. <tuh> pokoknya habis ini habis beberapa putaran lagi nih kelar kita cabut WD, makanya guys. Lapar coy ya. Oke di sini masih juga belum ada tanda-tanda ya udahlah nggak apa-apa lagi, Thank you banget, semoga kalian hoki juga ya menggunakan cek pola baru dari saya ini. Semoga cocok juga hokinya dan dapat WD guys ya pastinya. Oke, okay. di sini aku akhirnya dulu guys ya untuk kalian semua bosku. Thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi ya di next video dengan pola terbaru. Ya guys ya, bermain di Squid Banja nih Oke, 5 putaran lagi. Kita lihat nih, pecahannya ganas, cok. <laughs> ya udah lah guys ya. Thank you banget di sini. Salam seasonal dan bye-bye. Thank you guys ya.